Lebaran pakai dress hitam. Iya, warna hitam. Aku tahu ini adalah sesuatu hal yang menantang dan tidak dapat diterima untuk sebagian orang Lebaran dengan dress kotoran hitam gitu. Karena biasanya kan warnanya putih. Tapi bagaimana dengan dress ini? Komfy banget kan? Ada kesan klasik dan vintage banget karena ada sentuhan dalaman warna gold.